Potret kerumunan pesta Halloween berujung petaka di Itaewon Pesta Halloween di sebuah gang di Itaewon, Seoul berakhir petaka. Sebanyak 151 orang dilaporkan meninggal dunia akibat berdesakan dan terinjak-injak. Setidaknya 100.000 orang dilaporkan memadati jalan kecil di pusat kota Seoul itu, menyebabkan banyak warga terhimpit saat merayakan pesta Halloween. Yonhap via Reuters Terima kasih sudah menonton video ini.